Halo semuanya, balik lagi di channel Mah Watch. JJ di sini, dan kali ini JJ ditemani oleh Jo. Halo, halo teman-teman semuanya. Jadi apa kabar? Hmm, Alhamdulillah, baik. Selama PSBB Ini cara membunuh bosan, rasa bosan tuh. JJ gimana sih triknya? Hmm, aku sih biasanya... Biar nggak bosen, waktuku gua abisin untuk nonton film sih. Oke, salah satu cara membunuh rasa bosan itu dengan nonton film, tapi kan sekarang bioskop lagi tutup nih. Mm -mm, bener ya, karena masih belum dibuka, jadi aku lebih sering nonton streaming Netflix. Oh, streaming di Netflix, jadi jadi tahu dong, ada serial dari Netflix yang baru yang dibintangi sama Chris Hemsworth. Chris Hemsworth uh, yang jadi Thor di Avenger ya, oh iya iya dia sekarang main film action yang apa ya jadi tentara bayaran ya, tapi, ya, bener tapi benar. Bentar, bentar bentar aku lupa judulnya apa itu ya ya yang tentara bayaran yang dia Baru keluar filmnya tuh di akhir bulan April kemarin, itu iya. judulnya Extraction. Oh iya, iya, bener, bener, benar, Keren banget sih aksi di film itu. Nah, jadi, selain fokus ke ceritanya, mm -hmm. jadi fokus ke apanya dan kayak gimana. Tuh. Ya pasti jangan ditanya ke aktornya lah ya. <laughs> <laughs> kan iya dong. ganteng gitu kan? Iya, iya bener sih. Iya, mm -hmm. benar sih. Tahu gak kalau aktornya tuh sana pakai jam tangan? Oh iya, mirip seri G-Shock deh kayaknya ya? Iya bener. Tau nggak itu seri G-Shock apa? Itu adalah seri G-Shock namanya seri Rangeman. Oh iya, yang di Matchwatch juga sih, Jo? Iya, ada. Kita di Mahwatch juga ada, JJ. Jadi, aku udah sediain nih jam tangannya. Hi -hi. Ini adalah G-Shock Rangeman GW9403DR. Kita unboxing aja. Oke. Okay. Sekalian aku review ke uh, teman-teman. Uh, uh, uh. Nah, sini ada kartu garansi, Di sini ada manual book dan nah ini dia kotak jam tangannya ini udah ya yang ini kita singkatkan aja nah ini dia tampilan dari jam tangan yang dipakai oleh Chris Hemsworth di film reflection nah ini dia jam tangannya Wih. Jadi Netflix baru-baru ini baru mengeluarkan film Extraction Yang baru disebut sebagai film dengan premier terbesar Karena dalam waktu empat pekan saja penontonnya itu totalnya lebih dari 90 juta penonton secara, secara streaming Jadi oleh karena itu disebut sebagai film tersukses dari Netflix sejauh ini Dan film terbesar lah sepanjang masa Apalagi ini juga momen besar juga untuk G-Shock khusus untuk seri Rangeman ini. Jadi, si Chris Hemsworth itu sendiri memakai jam tangan GW9400 ini. Di sisi lain lawan mainnya dia itu, yaitu namanya Randep Huda yang memakai G-Shock GA700. Nah, seri Rangeman ini menjadi salah satu seri yang memang menjadi seri buruan para hmm. kolektor, J. Karena material yang digunakan ini memang sangat-sangat solid. Oh, keren banget jam tangannya. Coba aku lihat. Nah, Wah. ini. Ini spesifikasinya apa aja sih, Jo? Nah, untuk spesifikasinya lebih jelas, mulai kita lihat dari fisiknya dulu. Okay. Di sini, jam tangan ini memiliki diameter 53 mm. Memang cukup besar memang. Tapi meskipun begitu, memang ukuran 50 mm itu untuk seri G-Shock, itu seri standarnya G-Shock. Karena didesain memang sebagai sebuah jam tangan yang tahan banting. Hmm. Nah, seri Rangeman ini juga memiliki ketebalan yang terbilang cukup tebal. Jadi kita bisa lihat di sini cukup tebal case-nya dengan 18 mm. Nah, seri RangeMan ini memiliki triple sensor. Jadi bisa lihat di sini. Oke. Okay. Nah, di sini ada di strapnya penjelasan triple sensor yang dimiliki hmm. oleh seri RangeMan ini. Triple sensor itu apa dan kayak gimana? Nah, triple sensor yang dimiliki oleh GW9400 ini ada tiga yaitu ada altimeter yaitu untuk mengukur ketinggian lalu ada barometer untuk mengukur tekanan udara terus yang ketiga yaitu ada termometer Nah. Jadi ketiga fitur ini, altimeter, barometer, termometer ini menjadi fitur standar dan fitur penting sebuah jam tangan untuk kegiatan outdoor. Jadi untuk kegiatan outdoor atau adventure, jam tangan ini sangat mendukung, J. Wah, jadi memang sangat mendukung kegiatan outdoor ya. ya. Ada oh. lagi nggak, Jo yang menarik dari jam tangan ini selain triple sensornya? Nah, fitur lainnya dari jam tangan yang digunakan oleh Chris Hemsworth ini dari sisi strap yang sebelah mm -hmm. sini ada penjelasan triple sensor yes. dan di sisi lain strapnya di sini ada tulisan TAF Solar. Nah, jadi jam tangan ini tidak menggunakan baterai quartz seperti jam tangan lainnya. Jadi ini sudah menggunakan yang namanya tenaga surya. Untuk mengisi daya dari jam tangan ini cukup terkena sinar matahari ataupun sinar cahaya lampu ruangan saja sudah cukup mengisi dayanya J. Jadi tidak akan ribet untuk gonta ganti baterai. Jadi selain memiliki triple sensor daya yang diisi cukup dengan menggunakan tenaga sinar matahari saja atau sinar lampu ruangan itu akan membuat orang yang menggunakan jam tangan ini tidak terlalu ribet perawatannya pun tidak terlalu banyak jadi memang untuk kegiatan outdoor memang sangat didukung sekali kita bisa lihat juga di sini water resistant-nya nah water resistant itu adalah pertahanan jam tangan terhadap air, tekanan air. Nah untuk waktunya resistnya juga ini sangat mendukung untuk kegiatan outdoor yaitu hingga 200 meter di lain sisi yang menarik lagi yaitu ada yang namanya fitur multiband 6 yaitu okay. jam tangan ini bisa menangkap sinyal radio, jadi misalkan kita berada di mana di luar negeri jadi sinyal radio dari negara tersebut langsung yeah. tertangkap dan jam tangannya akan auto men-setting waktu yang ada di sana, cuma saja Multibands ini belum ada di Indonesia, baru ada di China, di Eropa, di Jepang, dan di Indonesia belum termasuk, sayang sekali. Fitur jam tangan G-Shock ini emang keren banget dan gak pernah ngecewain sih ya. Yeah. Fisiknya aja udah tangguh gini, mm. apalagi dipakai sama Chris Hemsworth yang makin keren banget. Yeah. Aku mau beliin pacar aku yang kayak gini, biar makin keren. Kira-kira ada lagi gak nih fitur pendukung lainnya? Untuk fitur pendukung lainnya juga ada yang namanya fitur auto light Nah, jadi auto light itu adalah seperti auto trigger, Jay mm -hmm. Jadi misalkan kita pakai nih, aku coba misalkan pakai jam tangannya Oke okay. Aku misalkan pakai jam tangan kan seperti gini mm -hmm. Nah, seperti ini Fitur auto light itu akan mempermudah penggunanya untuk visibilitas dari jam tangan ini Oke, okay. kan fiturnya emang memuaskan banget, tapi nih Kira-kira harganya memuaskan juga gak sih? Oh tenang, harganya sangat memuaskan dengan fitur yang sangat memuaskan wow. juga. Jadi aku bilang harganya memuaskan. Dengan fitur yang beragam seperti itu, dengan ketangguhan yang luar biasa, jam tangan ini hanya dibanderol di kisaran harga 3 jutaan saja. Wow. Di kisaran harga 3 jutaan dan jam tangan ini sudah pernah dipakai oleh aktor Hollywood kelas Chris Hemsworth di film terbarunya. Hmm. 3 juta wih serius ini tuh keren banget loh Jadi kalian yang tertarik buruan karena seri ini pasti sedang menjadi buruan kolektor kan ya, itu? Iya tentu Nah salah satu seri favorit dari kolektor ini adalah seri Rangeman jadi sudah dipakai untuk main film mm -hmm. tentu value nya juga akan naik jadi pasti bakalan diburu oleh kolektor jam tangan Jadi kalian buruan aja langsung cek link di kolom deskripsi di bawah untuk langsung menuju website kita di jamtangan.com Joy ini emang jago banget ngeracunin orang kan next aku kesini diracunin jam tangan yang gimana lagi coba Jadi baiklah mungkin sekian review G-Shock Rachman pada video kali ini jangan lupa like, comment, subscribe And share tentunya di channel kami ya. So, JJ and Joe bersama di sini, bye bye. Bye, thank you.